saja nah, Jadi oke, okay. sebelum kita mulai masuk di kegiatan, nah, jadi uh, kita dorong-dorong dor dor, untuk dor dor dor. oke, okay? di mari kita baca Kalau nanti sebentar, akan <SILENCIO> <okay, SILENCIO> kan? <okay, SILENCIO> okay, okay. okay. kan Men, nah, salat. So. di <tipun> Apa hukum Islam apa yang banyak? ketiga, Jadi tolong kelas ya, kelas dulu materi Baca dulu semua materi. di baca-baca. Oke, semua materi dulu baca perusahaan materi sih bukan sama diskusi, semua, semua, semua, sih, sih, sih, selamat yang di sakat utama adalah sakat yang luar untuk setiap jiwa atau orang muslim di bulan ramadan. Oleh karena itu, sa'at fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan ramadan sampai dengan salat Idul Fitri. Bahan yang dipantumkan di sakat fitrah adalah bahan dan kurma yang dimakan muslim. Mininya tak banyak ditanam oleh or or or or orang dan tanaman ya. para makanan pokok. Harta dan Harta Jangan lupa Dari timbanya Harta dan Harta Bisa tawangan Yang anak-anak Bisa Các okay. bạn okay. okay. Terima oh <laughs> bersa kastil telah ada bulan bahan bahan di yang yang empat ya, yang ya, ya, ya, yang ya. yang makan, ya, yang banyak yang bagaimana kalau bagaimana coba bisa itu tadi jawabannya cuma Apa sudah menarik mau ditambah mau Jadi satuan laju reaksi khas untuk reaksi kinetik jiwa adalah saat atau kilo meter atau sama dengan kilometer atau mol per detik. Bahan-bahan yang udah tadi It's I oh wish. Aku uh -huh. Sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat subuh dini hari. Gimana? Berulang-ulang? Nah, ya. Oke, berulang-ulang. Ya, jadi apa namanya? Setelah saya, saya mengamati kalian ya semua dalam ya, perilaku sudah sedikit perkembangan. kita simpulkan ya kita semua sama-sama kita simpulkan jadi tadi uh, apa itu saka ya apa ada ya. mana ya. Jadi istilah adalah sangat yang wajib dikeluarkan setiap 2 karena ya. ya. kemudian bagaimana salah satunya? Catat musyaki adalah sebagai berikut. Orang yang memanggil orang yang orang yang memanggil orang orang yang mampu orang yang mampu orang yang orang yang orang yang orang yang romb ada ada lanjut lagi waktunya ada beberapa kelompok ya <tuk> Bagaimana yang ya Bu, gua, wajib waktu wajib di bagi rumah Islam ya. jadi buat saja ya hidup von relas ya Benarka, bagaimana macam macamnya bagaimana bentuknya bagaimana cara syaratnya persyaratnya itu syaratnya yang mana yang membeli mana yang sakit kalau sakit sakit itu adalah orang yang memberi kalau musai orang yang memberi nah nah nah itu ya jadi yang mana Jadi kan. Siapa jadi semua di apa saya apa namanya? Uh, saya apa namanya? Orang yang apa? ya? Apa Orang yang? Nenek. Umri. mereka pelajaran ini setan kalian bisa berdoa sebelum kita mulai pelajaran silakan ayo um, baca dulu doa eh, selamat dunia dan akhirat oh, apa namanya cepat